Apa kabar semuanya? Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal alasan mengapa stang motor pada MotoGP tidak bisa dibelokan seperti layaknya motor biasa. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Jadi, alasan apakah yang membuat stang MotoGP tidak bisa dibelokan seperti motor lain? Salah satu alasannya adalah, dikarenakan pada ruang geraknya yang sempit, kemudian, posisi tangki yang lebih tinggi dari posisi handlebar pada MotoGP, dikarenakan tangki pada MotoGP, sekaligus untuk membantu pembalap rebah dan mendekap motor, saat berusaha menghasilkan efek aerodinamika, yang sempurna. Dengan posisi handlebar yang rendah, maka ketika motor dibelokan, akan membentur tangki yang akan membuat pembalap akan kesulitan bermanuver. Alasan kedua yaitu, untuk stabilitas, buncangan, dan mengurangi potensi getaran yang mungkin terjadi pada setir, saat motor melaju kencang. Karena, ketika roda depan kehilangan kendali, maka setir motor tidak akan menyerong atau tang slipper, yang akan membuat pembalap sulit mengendalikan motor, sehingga akan berdampak besar dan membuat pembalap jatuh. Jadi... Jika sudut belok terlalu besar pada motor GP, akan mengakibatkan terjadi gejala pada tank slipper, yang biasa diakibatkan oleh kondisi jalan atau grip pada ban, sehingga membuat goyangan pada setir akan semakin besar, dan sulit untuk dikendalikan. Alasan ketiga adalah, motor GP tidak membutuhkan sudut belok yang besar, karena MotoGP tidak belok dengan cara mengarahkan setir seperti pada motor biasa, melainkan dengan cara merebahkan posisi badan bersama-sama dengan motor, atau dengan istilah cornering, yang merupakan teknik untuk melewati tikungan, dalam kecepatan tinggi. Itulah beberapa alasan, kenapa motor pada MotoGP, setirnya susah dibelokkan seperti halnya pada motor biasa. Semoga video ini, bisa berguna dan bermanfaat, bagi semua sahabat bengkel 27, terima kasih.